Cinta ini takkan berpala sayang, ku pastikan melayang peri, ku saat merasa indah, semua hilang dan usai bila cinta ini tanya tak jangan engkau beri hati. I'm sorry. Ku saat merasa indah Semua hilang dan usai bila Cinta ini tanya tajaman Engkau beri harapan sudah Cukup kini ku sadari Terlalu cepat jatuhkan hati Sempat kau bersih Salah sentaran jiwaku Namun apa artinya Memilih hati yang salah oh, oh, oh, oh, oh, oh. ku saat merasa indah Semua hilang dan usah. Cukup kini ku sadari terlalu cepat jatuhkan hati body ku saat merasa indah semua hilang dan usai bila cinta Cukup, kini ku sadari terlalu cepat jatuhkan hati, terlalu cepat jatuhkan.